Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran Indonesia melalui hubungan internasional dalam perdamaian dunia. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan meliputi melampaui batas-batas Ketatanegaraan fenomenal hubungan internasional dapat menyangkut konferensi-konferensi internasional, kedatangan dan kepergian para diplomat, per, penandatanganan perjanjian-perjanjian, pengembangan kekuatan militer, dan arus perdagangan. Internasional hubungan internasional sebagai disiplin ilmu atau arus perdagangan internasional. Tahukah Anda tentang ketiga konsep tersebut? Berikut pengertian tiga konsep tersebut: satu, politik luar negeri adalah seperang Cara kebijakan Yang dilakukan oleh suatu negara Untuk mengadakan hubungan Dengan negara lain Dengan tujuan untuk Tercapainya tujuan negara Serta Kepentingan nasional negara Yang bersangkutan. Dua, hubungan luar negeri Adalah keseluruhan hubungan Yang dijalankan oleh suatu negara Dengan semua Pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya Tiga, politik internasional adalah politik antar negara yang cukup kepentingan dan tindakan Beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional Ketika konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda Satu sama lain Akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup Cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya Yang melampaui batas-batas negara Atau lingkup-lingkup lingkup internasional Jenis hubungan internasional Hubungan internasional dapat Dibedakan berdasarkan subjek dan sifat dari hubungan tersebut Berdasarkan subjeknya Hubungan internasional dapat dibedakan menjadi tiga Seperti berikut 1. Hubungan individu Yaitu hubungan antar pribadi atau perorangan Internasional Antar warga negara suatu negara dengan warga negara dari lai, negara lain B. Hubungan antar kelompok Yaitu hubungan antar kelompok-kelompok tertentu Dari suatu negara Dengan kelompok-kelompok tertentu Dari negara lain C. Hubungan antar negara Yaitu hubungan antar badan Politik, pemerintah, lembaga negara Dengan negara lainnya Dalam Pergaulan internasional Dalam hubungan ini Negara bertindak sebagai Institusi Dua Dilihat dari sifatnya Berdasarkan sifatnya Hubungan internasional Dapat dibedakan menjadi empat Sebagai berikut A. Hubungan bilateral Yaitu hubungan yang Melibatkan dua negara b. hubungan multilateral yaitu hubungan yang melibatkan banyak negara. c. hubungan regional yaitu hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu kawasan region. d. hubungan internasional yaitu hubungan yang melibatkan lebih dari dua negara yang tidak terkait pada suatu kawasan. Sekian penjelasan dari saya tentang materi peran Indonesia melalui hubungan internasional dalam perdamaian dunia.